Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salman Parisi SIP, Jabatan Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 45 Garut Kecamatan Wilayah 11 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Saya memiliki tugas, pokok, dan fungsi Melaksanakan kepengelolaan tata usahaan Yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, sarana dan prasarana Saya memiliki tugas kinerja individu yaitu terlaksananya pelayanan administrasi tepat waktu terlaksananya layanan kepegawaian tepat waktu terlaksananya perencanaan dan penyusunan program kerja terlaksananya pengelolaan keuangan terlaksananya pengelolaan administrasi sarana dan prasarana tepat waktu dan tepat sasaran target tersebut berkontribusi terhadap target kinerja perangkat daerah yaitu meningkatkan indeks kepuasan pelayanan pendidikan serta berkontribusi terhadap target kinerja gubernur yaitu meningkatkan aksabilitas dan mutu pendidikan Seluruh target tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka terwujudnya jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi Saya ASN Jawa Barat, Paham Tukoksi dan Paham Kinerja